Selamat bertemu kembali pada pertemuan 9, yaitu membahas tentang harmonisasi akuntansi internasional. Dalam harmonisasi akuntansi internasional, bahwa standar akuntansi yang berkaitan dengan pengukuran dan pengungkapan, yang mana itu pengungkapan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan publik terkait dengan penawaran surat berharga dan pencatatan pada bursa efek dan ada pula dengan standar audit Para pendukung harmonisasi internasional berpendapat bahwa manfaat harmonisasi internasional yang mana di sini ada A pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan. B Investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik yang mana itu portofolio akan lebih beragam dan risiko keuangan berkurang. C bahwa perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan strategi dalam bidang merger dan akuisisi. Dan D, gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standar dapat disebarkan dalam mengembangkan standar global yang berkualitas tinggi. Di sini ada kritik atas standar internasional, yang mana itu pada awal tahun 1971, ada beberapa pihak mengatakan bahwa penentuan standar internasional merupakan solusi yang terlalu sederhana atas masalah yang rumit yang kedua dinyatakan pula bahwa akuntansi sebagai ilmu sosial telah memiliki fleksibilitas yang terbangun dengan sendiri di dalamnya dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang sangat berbeda merupakan salah satu nilai terpenting yang dimilikinya dan yang ketiga pada saat standar internasional diragukan dapat menjadi fleksibel untuk mengatasi perbedaan-perbedaan dalam latar belakang, tradisi, dan lingkungan ekonomi nasional, maka beberapa orang berpendapat bahwa hal ini akan menjadi sebuah tantangan yang secara politik tidak dapat diterima terhadap kedaulatan nasional. Secara rekonsiliasi dan pengakuan bersama, yang mana itu di sini ada dua pendekatan yang diajukan sebagai solusi yang mungkin digunakan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan isi laporan keuangan lintas batas. Yang mana itu pertama, melalui rekonsiliasi bahwa perusahaan asing dapat menyusun laporan keuangan dengan menggunakan standar akuntansi di negara asal. Yang kedua, menyediakan rekonsiliasi antara ukuran-ukuran akuntansi yang penting seperti laba bersih dan ekuitas pemegang saham di negara asal dan di negara di mana laporan keuangan dilaporkan. Dan ada juga pengakuan bersama yang juga disebut sebagai timbal balik atau reciproitas, yang mana itu pengakuan bersama terjadi apabila pihak regulator di luar Negara asal menerima laporan keuangan perusahaan asing didasarkan pada prinsip-prinsip negara asal. Setelah dievaluasi, di sini ada pertentangan mengenai harmonisasi atau konvergensi. Memang tidak dapat sepenuhnya diselesaikan, di mana itu opini-opini yang menantang harmonisasi memiliki manfaat tersendiri. Namun, bukti-bukti terbaru menunjukkan bahwa tujuan harmonisasi akuntansi internasional mengenai akuntansi, pengungkapan, dan audit telah diterima secara luas sehingga kecenderungan konvergensi internasional akan terus berlanjut atau bahkan meningkat. Jumlah negara yang menggunakan IFRS bertambah dan kemajuan dalam proses harmonisasi pengungkapan dan audit dinilai mengesankan. Kita lihat perbedaan-perbedaan di setiap negara, yaitu mengenai faktor pokok yang menyebabkan adanya variasi dalam praktek akuntansi. Pengungkapan dan audit makin berkurang. Seiring dengan makin meratanya pasar modal dan pasar barang di seluruh dunia Namun demikian, semakin banyak bukti menunjukkan bahwa tujuan harmonisasi akuntansi internasional Pengungkapan dan audit telah diterima begitu luas Sehingga tren yang mengarah pada harmonisasi internasional akan berlanjut atau bahkan semakin cepat dari sejumlah perusahaan besar, secara sukarela mengadopsi standar pelaporan keuangan internasional, yaitu standar IFRS. Demikianlah pertemuan sembilan ini yang membahas tentang harmonisasi akuntansi internasional. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.